Bapak, Bu, buat apa itu yang dipegang? iku mentor apa? mana? mana? mana? mana? mana? mana? mana? mana? mana? Celana tangan. selamat